Audiometri okupasi. Ya. Kak boleh kak, laptop tuh Audiometri adalah audio metri suatu prosedur pemeriksaan dengan menggunakan alat audio metri yang bertujuan untuk mengetahui tingkat atau ambang batas pendengaran seseorang dan jenis gangguannya bila ada hodometri pada pekerja untuk screening ya. untuk screening program pencegahan, monitoring diagnostik deteksi dini atau indikator awal adanya kelainan layakan kerja perhitungan kecacatan kemenuhan aspek legal atau regulasi waktunya adalah prakerja kerja para penempatan kerja dengan Pajanan bising, tahunan pindah kerja dari area bising atau pensiun atau PHK tahapan itu dari persiapan mulai proses itu pasien alat dan ruang. ruangan ruangan saat pemeriksaan pemeriksaan itu adalah teknis pelaksanaan dan menilai hasil pas pemeriksaan dengan interpretasi hasil dan interpretasi hasil berbasis okupasi persiapan teknisi atau teknisi harus tersertifikasi mengerti dan terlatih terhadap teknis prosedur dan tujuan pemeriksaan dapat menilai hasil pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan yang adekuat untuk informasi klinik yang berguna persiapan pasien, bebas, bising, minimal 14 jam belum pemeriksaan, mendapat penjelasan mengenai tujuan dan prosedur pemeriksaan anomaliasis terinci, kondisi kesehatan, gejala, tunisus, lingkungan keseimbangan riwayat kesehatan sebelumnya termasuk penggunaan obat ototoksik, riwayat penyakit keluarga, riwayat pekerjaan, riwayat pajanan bising, riwayat trauma, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dengan otoskop, benda asing, serumen atau cairan yang menyumbat, kondisi yang teringat, kondisi membran timpani, tes garputala dengan rina Weber swab dan tes Bing, pemeriksaan keseimbangan. Persiapan alat dan ruangan, alat audiometri terkalibrasi, headset, bone set, kabel-kabel dalam keadaan baik, boot terkalibrasi, periksaan dilakukan di ruang kedap suara atau sound soundboot, dilakukan pada tingkat kebisingan latar belakang rendah, kurang dari 40dB, background noise diukur dengan OBA agar diketahui tingkat kebisingan latar pada setiap frekuensi, jadi ada sound level untuk 40dB untuk 5000Hz, 40 desibel itu 1000hz, 47dB 2000hz 67 desibel, 4000hz dan 62 desibel, itu 8000hz Jadi berbanding lurus ya antara frekuensi dan desibel. ya Kalibrasi internal dengan pengecekan fungsi setiap hari Secara visual cek kabel dan peralatan Dengarkan apakah bunyi yang anda dengung uji coba pada no, orang normal yang sudah diketahui audiogramnya. Kalibrasi eksternal dengan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, lembaga kalibrasi eksternal tersertifikasi. Pemeriksaan dengan enam komponen utama audiometer, amplifier untuk penguat output. Dari tape recorder, attenuator untuk memilih intensitas, osilator untuk memilih frekuensi, interruptor untuk memberikan stimulus kepada pasien, masking untuk memberikan suara desis lebih pada game, earphone, dan vibrator, air connection threshold instruksikan kepada pasien. Untuk menekan tombol patient response jika mendengar suara pada headset, pasang headset pada pasien dengan posisi yang benar. Nada harus diberikan selama 1 3 detik. Selang nada diberikan secara acak dimulai pada telinga yang lebih baik. Dimulai dari frekuensi 1000 Hz sampai 500 Hz, 1000 Hz sampai dengan 8000 Hz, lalu 1000 Hz sampai 250 Hz pada amplitudo 40 desibel gunakan rumus turun 15 desibel naik 15 desibel ambang terendah dua respons dari tiga perangsangan modified Huxley Westlake bila ada pemeriksaan yang didapatkan didapatkan satu atau lebih frekuensi dengan ambang dengar lebih dari 25 desibel maka lakukan hantaran tulang stop notation yes upper limit of audiometer increased tone in response start prison tone, respond ya dari sini 40 respond respawn, jika respawn turunkan 15 respon terus turunkan 15, turunkan 15 15 ya, jika tidak respon baru naikkan ya ini kurang lebih algoritmanya Bone Conduction thrash, Threshold Diperiksa bila ditemukan ambang pendengaran pada hantaran udara di atas normal Pemeriksaan dilakukan dengan memasang bone conductor pada theromastoid di belakang telinga pasien yang akan diukur Perhasil pemeriksaan sama dengan air conduction Pas pemeriksaan, dalam hasil pemeriksaan harus mencakup audiogram Level ambang dengar hearing threshold level masing-masing telinga asyik bisnya ataupun keduanya dan interpretasi. Ya, ini ada kode ya untuk kanan itu merah ya. Seperti contoh ini kanan kanan merah kiri warna biru ya. lalu AC itu dengan bulat untuk kanan dan kiri silang ya. dengan masking diubah jadi segitiga dan persegi lalu kalau BC itu kurang dari dan lebih dari Dan masking menjadi prosiko ya Ambang dengar itu rata-rata di frekuensi 500, 1000, 2000, 2000 4000 Hz PMO 2004, ISO apa, 253 Permenaker trans nomor 25 tahun 2008 2000, 3000, 4000 Hz, OSHA 1000, 2000, dan 3000, UR, AMA Lalu interpretasi derajat tuli Yang kita pakai firmenacker normal South, TOUKU ya. 25, 25 normal, 25 supaya tuli ringan 40-55 sedang 50-70 sedang berat 70-90 berat lebih dari 90 total audiogram normal ambang dengar AC lebih kurang dari 25 desibel ini contohnya ini kalau itu konduktif itu ambang AC lebih dari 25 ini AC tapi BC normal kurang dari 25 bila ambang BC lebih baik atau lebih peka dari AC Ada gap lebih dari 10 desibel Seperti contoh kasus ini 20 desibel Kalau tulis sensorin neural oh, Ambang dengar AC dan BC Lebih dari 25 desibel Ini contohnya Bila ambang BC Sama dengan AC Tuali campuran yang jika ambang AC dan BC lebih dari 25 jika ambang BC masih lebih baik atau lebih peka dari AC ada gap lebih dari 10 desibel. jadi yang terlebih konduktif itu gangguan antara suara telinga luar, telinga tengah serumen pop OE, OMA dan OMSK, OMSK. Tulis sensorineural, itu gangguan hantaran suara telinga dalam kelainan di koklea nervus 8, atau pusat pendengaran. Tulis campuran, itu kombinasi konduktif plus sensor sensorineural, infeksi telinga tengah plus tumor nervus 8. Penelitian interpretasi audiogram, contohnya ini. Ini termasuk. Normal ya, eh? dengan kurang dari 25 yang kanan ya. Eh? yang kiri ini ada gangguan tipe konduktif. enggak karena AC ada lebih dari 25, baru dicek tulangnya. ternyata tulangnya DC masih normal ya. Eh? Peningkatan ambang Semua frekuensi Nah kalau ini Ada aslinya lebih dari 25 3000, 4000, 6000 Dan 8000 Untuk teringat kanan ya. Lalu isinya ada peningkatan juga Untuk diteringat Peningkatan 4000, 6000 Jadi konduktif derajat ringan ya kanan yang kiri ini 60 ini ya jauh. AC -nya meningkat, bc juga meningkat. Jadi konduktiv derajat ringannya saus tuku tiga nah, dan kalau ini Ada terjadi peningkatan lebih dari 25 aslinya besinya tapi juga di dan 2000, ya, 25. Maka Sensori neural dari jaringan Untuk besinya konduktif ya beda 25 dan ya begitu juga. untuk asli dan base ini kalau kanan pada semua frekuensi antara kiri pada 750 1000, 1000, 1000, 1000, keempat ini contoh 1.200 Ambang dengar hanya peningkatan ambang dengar Ini yang kanan antara yang kiri itu Dipakar nuktif derajat sedang Semua frekuensi meningkat Beda 25 Oke okay, nomor 5 ini Berataki ya tipe campuran dari jaringan di kanan ini tipe campuran ada lebih dari 10 125, 250, 350, tipe campuran sedang berat jadi ini di semua frekuensi ya jadi interpretasi audiometri okupasi syarat ada baseline data kalau kita tahu dengan metode NIOS atau OSHA NIOS yang signifikan threshold shift STS peningkatan intensitas lebih dari 5, sama dengan 15 desibel pada salah satu frekuensi 0,51234 dan 6 kHz dari audiogram terhadap baseline ya confirm STS periksaan audiometri ulang dalam waktu 30 hari ke depan bersuspect akibat kerja kalau OSHA itu standard threshold shift STS Rata rata peningkatan ambang dengan pada frekuensi 234 kHz dari audiogram baseline terhadap annual sebesar lebih dari 1910dB jika STS positif Pernah kisah annual ulang Rata rata peningkatan ambang dengar pada frekuensi 234 kHz lebih dari 1910dB Rata rata ambang dengar pada frekuensi 234 kHz lebih dari 1925dB 19 berhubungan dengan pekerjaan recordable hearing loss untuk evaluasi antara tulang, mid-noseplains, dan okupasi. Kriteria NHL menacauin 2012 karakteristik klinik sel sel sel selalu sensor neural hampir selalu bilateral, risiko meningkat dengan pajanan wising dari 85 desibel Pajanan wising sepanjang waktu kerja bertahun-tahun meningkat pada pajanan yang interrupted hilangnya pendengaran dari paling cepat waktu 10-15 tahun pertama, kemudian melambat setelah PTS terjadi, halnya PTS atau tanpa tinnitus Karakteristik audiometri, tanah awal taki Kepada NHL nih, di frekuensi 3000, 4000 atau 6000Hz dan 3.000Hz Okasipasi taki tergantung frekuensi merusak Dan ukuran saluran telinga Early itu ambang pendengaran frekuensi rendah 500, 300, 2000 lebih baik dibanding frekuensi tinggi di 8.000Hz lebih baik dibanding bagian rendah taki ada press down sloping pattern tidak recovery di lava reverse keguguan ya, ambang dengar pada frekuensi tinggi biasanya kurang dari 35 desibel, dan frekuensi rendah biasanya kurang dari 40 desibel.